Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semuanya yang lagi nonton di sini, saya kedatangan sahabat, teman seperjuangan yang luar biasa selama ini, dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol terkait, ya kegiatan-kegiatan yang akan datang ya kan namanya aktivis itu harus juga bisa berada di dalam sistem namun sebelumnya supaya publik semakin tahu siapa sosok di hadapan saya supaya memperkenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu alhamdulillah Abang, inilah abangku pemayar salah yang sangat luar biasa energik, Masya Allah Siap. tiga tahun lalu saya di sini pod, podcast ya ya tiga tahun lalu tiga tahun lalu Betul. Nah sekarang bertemu lagi di tahun ketiga dengan beliau ketemunya lagi makin oke okay, makin luar biasa bersama istrinya Bunda Soraya yang selalu mensupport saya dalam chat-chat Jafri yang luar biasa Iya. ah uh, saya dengan, biasa dipanggil saya dulu dengan panggilan Tehnia. Dan saya berada di wilayah pada saat itu, daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor. Dan sempat kemarin itu kita di uh, Pilpres ya Bang ya, 2019 ya? Iya, Pilpres 2019. Uh, Sama-sama di Prabowo. Mm -mm, di Koalisi 02 lah, Koalisi 02 tentunya. 02. Ya, ya. Dan disitulah kita berjuang bersama-sama ya Bang ya. ya Alhamdulillah tapi kayaknya sudah mau mengarah-mengarah lagi ya tapi ya. Insya Allah. nah di sini saya uh, datang halal bihalal juga sama Bang Saleh ya yes, halal bihalal nah ngomong-ngomong nih Ruslam buton ini kan sudah saya anggap adik seperti adik ya hmm. jadi waktu Pertama kali kena masalah itu, dulu, 2020 kalau nggak salah ya? enggak dia beliau, beliau itu tahun awal masalah di Lede itu 2017? Nggak, bukan masalah itu. 2021? Yang masalah surat terbuka pajak Ah, 2020. 2020-2021? ya karena waktu itu pas muncul, saya lihat. Nah, itu pertama kali masa saya yang muncul di di Youtube tuh, mengkanter hmm. ya kan, terkait, eh, waktu ditangkap tuh, Ruslam Buton, ya kan hmm. Cuma kan saya nggak terlalu tahu masalahnya, yang jelas saya lihat Ruslam Buton ini ya ngomong apa ada, sah, apa adanya, waktu itu saya lihatnya hmm. makanya langsung saya buat pembelaan di pertama kali di Youtube tuh hmm. nah tiba-tiba sekarang sudah bersama-sama ya kan saya enggak tahu ceritanya itu seperti coba Bagaimana ceritanya itu? Iya, iya, iya. jadi gini uh, Bang Mayor banyak-banyak sama ya. adik saya tuh kok bisa ketemu ya kan ya Bang banyak nih yang bertanya uh, tentang Bagaimana bisa saya bertemu dengan Tommy uh, saya ya uh, Bang Rusan Buton pada saat itu Uh, lucu sebenarnya, ceritanya bang saya, hmm. lucu benar. Jadi saya itu diundang di sebuah satu acara di Purwakarta. Purwakarta. Ya, pada saat itu, momen memang kita akan mau 17 Agustusan. 17 Agustusan. Uh, ya, tahun ya, ya. 2021, jadi disitulah awal-awal saya bertemu dengan bang Rusan Buton. Tapi sebelumnya, uh, pada saat saya dulu ya bang ya, ya. dengan mantan itu. Uh, saya mengikuti jejak uh, cerita tentang uh, Pak Arusan Buton itu uh, pada pada saat penangkapan ya hmm, penangkapan, iya, iya. akhirnya saya cek and recheck uh, masalah waktu yang diledih nah jadi uh, dengan Pak Arusan Buton itu <tuh> saya tidak pernah ketemu Bang sebelumnya nggak pernah ketemu ya karena pada saat itu kami saya ya disibukan dengan pada saat yang hukum-hukum uh, yang kemarin itu tuh pilpres yang di bawaslu tuh terus oh mengikuti iya, ya. ya nah jadi saya di situ uh, tidak dipertemukan juga dan tidak sempat disinggung oleh uh, pengecaranya Amharu 4 tahunin MKA hmm. untuk Amharu 4 tahunin dan juga semoga mungkin Bu Irma bisa menonton di sini jadi saya pada saat itu adalah mengurus tentang masalah 2019 tentang makar everia bitpes hmm. yang mencekal gitu berdarah berdarah tuh ya, ya, ya, ya, ya, jadi ya, ya. kita tidak saya gitu tidak tidak tidak fokus ke permasalahannya uh, Pak Sambuto ya. saya pikir uh, sempat sih kita bicara singgung-singgungan tapi karena ke profesional uh, ambah empat tonin, ya hmm. nah, sudah bisalah menghandle kasusnya parusan Buton pada saat itu hmm. jadi ketemu kita, lah di Purwakarta ya ketemu di Purwakarta well. itu awal awal uh, Agustus 2021 ada pertemuan 2021. di sana uh, dari situ tidak lama ya manusiawi lah ya janda dengan duda bang iya nggak ada masalah itu nah. oke okay, ya oh, kan ya, jadi nggak ya, ya, ya. ada yang salah janda dan duda gitu yang satu Abang yang tinggal meninggal, meninggal sama Bu iya. Erna, saya ada bukti ceraian, inkrah ada. Inkrah ya, ya nah. Alhamdulillah. rumah mm -mm. tangga. Nah, apa saja suka duka selama ini, Lusang Bukun ini kan seorang <laughs> pejuang lah, itu mm. samalah saya sama istri di awal-awal lah, Perjuangan pindah sana, pindah sini, sampai saya sendiri itu 15 kali pindah. Hmm. Ini yang ke-16 kalinya langsung di sini. Hmm. Ini salah satu saksi. saksi, -saksi yang saksinya ada banyak iya, lah yang iya, tahu. Iya, iya, iya. Nah, saya beli perjalanan ini. Kalau saya monitor di WA, kadang saya juga japri, di WA, sebelah menanya kabar, ya kan? Nah, bagaimana sudah suka dukanya perjalanannya ini berdua nih? Ini sebagai sesama pejuang. <laughs> Sekarang gini, uh, abangku, Bang Saleh, setiap orang itu masih mempunyai lika-liku cerita dan riwayat masa lalu atau masa depan. Yeah. Iya. dong. Oh. Nah, untuk menyingkirkan dari masa lalu dan sekarang masa depan, bersama ya, dengan yeah. Bang Ruslan Kalau untuk dibilang suka duka itu pasti ada, Bang. Hmm. Banyak yang mau sukanya atau banyak yang mau dukanya Itu pasti ada tentu Iya, iya, iya dong iya. Manusiawi dan itu logik ya Iya, iya Nah di sini gitu Saya menyinggung lagi flashback nih Karena memang banyak banget yang mau tahu Kok bisa sih nikah sama Bang Rusan Kok oh, kamu kan gak pernah lo kita lihat dalam berdua Saya hmm. dengan Bang Rusan Atau di lapangan itu tidak pernah ada tahu kan hmm, Kecuali pernah. saya yang terus kontrol kalian ya kan <laughs> <tidak, <tidak, tidak pernah ada yang tahu kok bisa Kok bisa banyak pertanyaan dan itu, saya pada saat itu berpikir, kenapa saya tidak mau muncul pada saat itu, bang. Saleh. Hmm. pertama yang saya masih pertimbangkan, bukan masalah status kami ya, tidak status pada saat itu. Bang, Rusan belum inkrah keputusan kebebasan dia. Hmm, kebebasannya ya, oh, belum, belum, Iya, iya, iya, iya, iya. Ya belum, ya, belum, ya, ya, ya, ya kan? ya. jadi pada saat itu kami saya belum, saya belum, bisa muncul pada saat itu. Karena saya fokus dulu untuk kebebasan. Hmm kan, karena kan ya, iya, tunda, iya, iya. tunda, tunda, tunda, tunda waktu itu kan, nah saya pikir juga ya kaudarullah akhirnya dapat anugerah, dapat hamil baik ya, hmm. e, cuman karena memang capek juga dan fisik dalam ya, usia yang, kemari. E, dan usia pada situ juga jangka waktu saya, e, maaf nih ya, mohon maaf, e, dalam KB itu kan cukup lama nih, hmm. so, saya pikir tidak, tidak, tidak akan bisa lagi punya anak gitu kan. Ya. Ternyata kadar kadarulnya di bulan uh, Agustus 2021 kami bertemu, akhirnya kami meresmikan tanpa <coughs> Yang lain ketahui karena kami komit nih, Bang. ya Di September 2021. September 2021. Nah, nah berarti waktu ke sini dulu belum ketemu sama rombongan Belum waktu, sama sekali. Itu masih waktu pas ke sini ya, ke rumah ya. belum, belum. Ada tidak pernah ketemu sama Bang Ruslan saya? Hmm. Papasan begini ataupun di persidangan ataupun di lapangan ataupun di tempat lain-lain tidak pernah ketemu dengan bang Uslan Iya iya iya. Ya, ya. Nah, saya lihat di apa di Facebook ya. Mm -hmm. Sumpah ke pulau-pulau itu. Itu ke mana itu? Oh Kemarin dari itu. pulau ke pulau itu kami melakukan kalau untuk bahasa saya itu napak napak tilas. Oh nopetilas Proses nopet itu menjajakin suatu proses perjalanan Yang dimana bisa kita lakukan Untuk bahasa saya ya oh. Tejavu di di itu adalah dimana langkah pada saat bang eh uh, Dia menuju suatu fase kehidupan hmm. Gitu loh Pada saat itu Jadi awal abis kalau tidak salah Itu abis acara saya di Batam dengan beliau hmm, Batam, <tuh> ya batam. Monitor itu monitor. Dan lihat, Oh di mana nih tetap saya ikuti perkembangannya. Oh iya mantap. Ya. kalau Masalah peresmian ya? Apa terima terpungut terima di sana ya? Organisasinya eksimatra. Jadi ya, sebelum, saya ada di grup. Saya ada di grup terima terus soalnya. Eksimatra itu. Ah. Jadi eh, sebelum memang eh, kepulangan kami kemarin saya dibawa oleh beliau pada saat itu. Eh, jadi memang diminta sudah lama sebagai putra daerah hmm. Sulawesi Tenggara ya. ya. Buton khususnya yang ada di Wabula, tanah kelahiran beliau. Ah. Nah, banyak masyarakat yang memang menginginkan kedatangan. Padahal oh. sebenarnya tahun kalau nggak salah tahun Kalau sana ya. Kalau, sana. kalau salah tahun 2001 mereka udah uh, udah pulang. Cuman masih belum proses kan, masuk pembebasan belum tercapai, ya, ya. ketok palu dia bebas gitu hmm. kan? Kalau nggak salah, karena kan dia ada penangguhan hmm. uh, di situ, jadi hmm. belum ini dan juga pada saat itu beliau masih tidak membuka diri untuk dari mana-mana masih hmm. itu karena kan masih belum ketok palu ya pembebasan ya. 2021. Nah akhirnya banyak permintaan setelah sudah menikah dengan saya. Hmm. Sebagai putra daerah yang terbaik, Pulau Buton, khususnya di Wabula. Yeah, yeah, iya, iya, yeah, ya, yeah, iya, gitu. yeah. Nah, udah kesampaian ke sana. Nah, tapi tidak langsung bangsalnya kami ke sana. Hmm. Ya, jadi, ada fase-fase hmm. yang memang dia sudah, dia the best, orang baik. Pemikirannya sangat luar biasa. Luar biasa ya, karena Cuma, sudah punya pengalaman juga. Benar, cuman karena saya sebagai istrinya, otomatis lebih condong ke emosional. Hmm. ya dong saya juga uh, apa punya berfikiran jadi emosional itu bukan dia suka marah bukan dia suka apa pukul tidak bukan yeah, itu dalam yeah, arti yeah. saya kepala rumah tangga saya menentukan ini inilah saya hmm. gitu. awalnya bang juga begitu iya sama dia ya? laki-laki semua begitu demi kebaikan dimana untuk memberikan suatu kepastian sayalah kepala rumah tangganya jadi kamu makmum ikutin saya kan gitu ya bener istri kan seperti itu Bang jadi saya mengikuti perjalanan itu pertama itu ke Ternate Ternate ya ketemu hmm. dengan anak pertamanya ya kan beliau ada dua anak ya ya uh, saya bawa dua juga haa uh, beliau anak pertama laki Ega Bang Ega Ega, kedua Amel saya kansa dengan Pipo jadi, ketemu di sana anak Ketemu juga, tapi saya sebelum dengan ketemu Bang Rega udah ketemu juga di udah Jakarta. Pernah ya? Sudah pernah sebelumnya, sudah. Alhamdulillah baik, hmm. kami ketemu di sana, terus melihat uh, apa dilakukan, dia bersih-bersih pada hmm. saat itu di rumahnya. Alhamdulillah, cukup baik ya. Akhirnya ke Sofifi. Sofifi, Sofifi. Hmm. Sofifi itu tempat di mana beliau pertama kali dari Bandung, ya. kalau tadi ya. kan terus ya. asup ke nih habis nah, anu itu sarcap-sarcap pendidikan Heeh, nah, dari Bandung terus ke situ akhirnya ke Lede hmm. Jadi Lede Taliabu Lede Taliabu itu 2017 dimana nah di sini di ah, kan? ya, itu ada peristiwa ya ah. Nah ini kan masih pro kontra nih di hmm. Tizen hmm. itu dipecat karena mem, uh, membunuh petani uh, ada juga <coughs> yang bilang <coughs> karena membela masyarakat karena di situ preman Sebenarnya yang mana yang yang uh, kejadian sebenarnya Status yang meninggal itu almarhum tuh Oke, kalau dari sudut pandang saya yang bicara Saya melihat setelah saya sudah mendampingi Pak Usang Buton Pada saat itu dari island to island ya Dari pulau ke pulau ya, ya. Sampai akhirnya masuk ke titik di pulau Lede tersebut Saya pun Penasaran juga, Bang Saleh. Hmm, sampai ketemu kuliah foto-fotonya sama apa kompi sana, kah? Semua udah-udah, alhamdulillah. Kami diterima dengan baik. Mereka sangat luar biasa, antusias dengan kedatangannya, barusan Buton, tentunya, Bang. Ya, nah, jadi dari awal juga pun saya jujur penasaran. Bener gak sih, karena dalam dalam konteks pemberitaan media itu, kan, yang ditujukan tersendiri heterose seperti hmm. apa? Nah. nah, setelah saya datang ke situ dan... Kalau walam nih, saya sepercaya percaya juga nggak percaya ya. Hmm. Gitu. Memang e, pada dasar, dasarnya juga, saya juga berpikir, kalau memang ini kedatangan saya, bahwa satu dengan Pak Rusan pas itu, kelede ini, e, ada maksud memang untuk tujuan kami baik. Hmm. Baik, gitu, ya, terutama ya, ya. Pak Rusan gitu kan ya. Jadi, e, setelah sudah mengelilingi, kalau nggak salah satu, sampai dua hari lah dua hari lahjak ya, sana satu hari dua hari dua hari lah cekling sana pulau-pulau kecil ya iya iya, iya. Uh, uh, saya datang ke sana tuh ke tahun tujuh an bang Saleh hmm, masih ini ya belum daerahnya belum tersentuh tersentuh oh, sekali ya iya. masih terisolasi oh uh, uh, uh, uh, jadi saya se sekarang sehebat-hebatnya kota Jakarta gitu ya hmm. ataupun masih daerah katakan yang masih pulau apa namanya daerah-daerah terpencil gitu ya uh, itu masih bisa pakai kompor gas. Hmm. Ya sampai saya bilang pak saya kayak di tahun 70 an gitu masih kenapa masih apa pakai apa kayu kayu bakar minyak tanah minyak tanah ya, ya, ya, di, ya. di sini di bekasi cibitung ini saya orang cibitung nih bang. Ya saya belum pernah lihat lagi tuh <laughs> minyak, tanah minyak tanah masih ada nggak ya enggak ada enggak ada hmm, nggak di sana masih jadi saya bilang lagi setelah sudah Uh, apa namanya, konsolidasi ya, sosial hmm. dengan masyarakat di situ dan saya pada saat itu dengan Pak Ruslan juga um, tinggal dan difasilitasi oleh mant mantan kepala desa tapi masih ang kami anggap kepala desa yeah, yeah, karena yeah. pada saat itu, momen pada saat itu uh, Pak Ruslan memang di kepala desa itu masih dinas akhirnya beliau yes, di, ya, diamankan kan, kan ah. gitu, tahun 2017 Pertanyaan abang tadi, itu petani atau preman? Hmm. Saya jawab, dia adalah preman. Bukan petani. Bukan petani. Biar jadi, budi tahun nih. Ya, ah. itu seorang preman. Dan memang sangat meresahkan warga Lady Taliabu di situ. Hmm. Nah, jadi setelah saya sudah kontak-kontak juga, bukan kontak-kontak ya, setelah saya sudah ada berbaur pada masyarakat di sana pada saat itu, nah istrinya juga sudah menikah kembali. Hmm. Nah, ah, tapi setelah meninggalnya Lagode hmm. itu namanya Lagode Ia, Ya, iya, iya. almarhum tersebut Alhamdulillah kampung Lede Taliabu itu aman yang tadi sebelumnya almarhum masih hidup itu tidak ada yang berani orang membuka e, bebas tapi setelah Lagode meninggal itu dia buka ya, hmm. itu pengakuan masyarakat dan keluarga di situ. dan satu hal lagi Alhamdulillah Bang Ruslan Buton akhirnya pada saat mau pergi kami pulang hmm. menyempatkan diri ziarah ke Makam Mila Oh iya, iya, iya, iya. Karena bagaimanapun, Ruslan Buton ini adalah salah satu perwira yang hebat, ya yang berdedikasi tinggi, dan pantang menyerah, itu bisa dibuktikan, bisa ditanya ke anggota anggotanya yang Betul. pernah dipimpin. Betul. A, A, B, B hmm. Apalagi terkait masalah uh, tugas negara hmm. ya, Cuma karena situasinya memang di saat itu terjadi ada pembunuhan Ya berani bertanggung jawab Walaupun dikatakan tadi masyarakat mengucapkan terima kasih Karena yang meninggal itu merusakkan Kalau menurut yang tadi ya nama informasinya sudut uh, pandang saya karena ya. saya memang ada di situ dan melihat uh, di, di sana dikasih tahu ini loh masih uh, tempat kemnya uh, panggilan di sana dia Pak Komandan ah. masih disebut uh, Pak Komandan Pak Pak Komandan di situ ya itu belum berubah hmm. masih di situ ya masih, kita masih. doakan ajalah mudah-mudahan almarhum diterima segala amal kebaikannya yang ya bodi. kan uh, Pak Lagode yang almarhum mudah Semoga diterima segala amal kebaikannya. Amin. Nah, uh, beberapa hari lalu ya, saya kan hubungi Muslim buton mm -mm. terkait masalah uh, Mas Ahaye diserang sama Pamudoko. Langsung saya telepon ayo kita anu dulu live. Jadi saya live tuh, oh, iya, iya. live di YouTube membahas mm -mm. itu. Nah, ini viral hmm, hmm, kemudian hmm. saya tanya Dinda begini sudah saatnya kayaknya kita berjuang dalam sistem kita coba dulu karena selama ini kita di luar sudah ngoceh-ngoceh sudah mengkritik hmm. kebijakan pemerintah hmm. nah, artinya berbagai acara sudah kita lakukan demi kebaikan bersama nah, dan itu efeknya luar biasa hmm. karena masyarakat langsung merespon, mm -hmm. nah, mungkin sudah tiba saatnya kita uji coba terjun ke politik biar perjuangan itu semakin eksis. Iya eksis dan terarah. lebih. Iya. Nah, saya ajak dia, coba maju anggota dewan. Mm. Kami bingung. Partai apa bang? Udah partai Demokrat aja di sana itu. Ya, ya kan, mungkin masih bingung. Mm. Ah, kampas beberapa hari lalu kan datang ketemu istri saya kan, mm -hmm. kan saya tanya tuh gimana caranya ini, ternyata belum daftar, <laughs> ya, ya, saya ya. bilang segera daftar KTP, eh EKTA buat KTA dulu. itu pengurusan administrasi dan lainnya. Nah juga. alhamdulillah beberapa hari lalu saya lihat saya dikirimi video foto oleh seseorang, wah sudah pakai baju Demokrat ini, ya ya ya, calon DPR RI, saya bilang wah ini sudah ada mantap ini, nah yang mudah-mudahan lolos, ya kan? Amin, insya doain nah, supportnya. Dan dibantu sebagai ya minya sebagai istri ya disupport, disupport terus. Mudah-mudahan dulu di parlemen biar lebih kencang ngomongnya. Nah, ya. Saya juga masuk di DPR tapi saya di kabupaten aja dulu. Ya ya. ya. Saya di kabupaten aja, nah, sulam butum biar masuk di parlemen. Nah kita lihat masyarakat mau nyoblos kita apa enggak yang jelas misi kita terus berjuang untuk kebaikan bersama, ya kan? Ya. Nah, eh, ada mau ditambahkan lagi enggak? Oh, gini. Uh, aku uh, masih belum paham dengan... Oke, okay, tapi aku ngerti juga apa masuknya Bang Saleh. Ya, -E perjalanan politik. Jadi untuk EFORI perjalanan pemerintahan politik ini maksud tadi uh, Bang Saleh itu antar Bang Saleh dengan Uh, suamiku Pak Ruslan ya, ya. Uh, itu karena akhirnya sama-sama di partai yang sama iya berdua itu. saya bilang, engkau usah kemana-mana biar hmm. kita saling mengkontrol kalau enggak salah, bang Salah juga orang Sulawesi ya Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan, Selatan. kalau uh, Bang Ruslan di Sulawesi Tenggara ya sama-sama hmm. putra -sama daerah Sulawesi sama-sama di partai yang sama berarti kalau saya untuk pribadi Bang iya Dukung, insya Allah. Abang saya juga, hmm. abangku saya dukung, suami saya juga insya Allah saya dukung. Gitu. Cuma di sini titiknya, ya. nah, di saya memang dari dulu saya tidak berpartai. Tidak berpartai ya, independen nah, lah ya. Saya independen memang, tapi saya ada di bagian itu. Nah kalau kemarin itu, pada saat itu saya pernah juga konsolidasi pada saat Umi Ratna Sarumpahit ya kita anggaplah ya Noria hmm. kemarin itu yeah, yeah. dan walaupun bagaimanapun dialah seorang aktivis senior yeah, ya. buruk, saya harus konsolidasi dan itu di Polda pada saat masih pesantren masuk ya hmm. Hai Umi Ratna <laughs> nah jadi uh, saya ya. bilang karena saya pada saat saya sebagai pemula saya bilang apa yang bagus nih sebagai oposisi kah atau independen tapi jiwa saya ini saya netral hmm. Kata Umi bilang gini, Umi, Rasa, um, Umi Rata Sarumpat, karena kan di kasus itu kandung undang ITE, kan? Hmm. Nah, jadi kalau kamu mau independen, ya independen. Kalau kamu oposisi, ya oposisi. Karena antara netral hmm. dengan oposisi itu beda. iya. Ah. Ya. Jadi saya pikir yang terbaik, yang saya bilang tadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai hmm. imam, ya otomatis untuk sekarang ini ya, saya mendukung mendukungnya iya mendukung Bang Saleh abangku dengan adikku sama suamiku yang terbaik gitu yang terbaik apalagi Dapil Cibitung Cibitung Wanasari warga <laughs> Wanasari Insya Allah Insyaallah Allah ah. jadi iya ini maju karena saya senang melihat karena apa foto-foto Nuslam -foto, kan saya suralkan di tiktok saya di status WA banyak sekali masyarakat rakyat Indonesia ini mendukung mendukung makanya, ini kan nasional ya makanya saya minta kepada warga Sulawesi Tenggara ya, sangat beruntung kalian jika bisa menjadikan Ruslambuton Buton mewakili suara rakyat di parlemen itu pesan saya nah kalau saya cukup di Bekasi saja hmm. Ya, yang jelas, saya dengan Ruslan Buton tidak akan pernah berubah terkait idealisme. Tidak akan berubah, baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. Nah, berjuang di luar pemerintahan, kami sudah coba. Nah, sekarang kita akan lebih menjurus, lebih eh, tajam lagi kalau kami di dalam, ya kan? Nah, makanya sahabat-sahabatku, tolong. Jangan biarkan orang-orang baik ya Menganggur di negeri ini Diam ya, Jangan biarkan dia diam Biasanya kalau orang-orang jujur Orang-orang maju itu ya memang tidak ada duit Tapi keinginan untuk berjuang Sangat tinggi Nah itu kawan Nah Mengenai pemetaan jalan Pemilu 2004, Islam eh, Buton Di Demokrat bersama saya Ya ikut, Mas Ahaye. Jadi sama-sama punya jiwa militer. Ya kan, kalau Pak Prabowo, kita sudah berjuang saya dulu, Pak Prabowo ikut. Ya dia juga ikut di Pak Prabowo, satu kita satu kelompok. Satu polisi 02 lah. 02 dulu, ya. Nah, sekarang berjuang lewat Partai Demokrat. kotumnya Mas Ahaye. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, yang tadi saya tambahin lagi untuk FRI Pemetaan tentang politik 2024, 2024 nih kedepannya ya. gitu kan eh uh, Rusambuton Buton dengan Bang Saleh gitu, jadi ada di naungan yang sama ya benar bila, daripada kemana-mana udah Demokrat nanti saya coba hubungi DPP the <laughs> lagi mereka berdua adalah sama-sama putra daerah dari Sulawesi, Sulawesi. cuma bedanya uh, Pak Rusambuton Buton di Sulawesi sana Ya. Ah, kita, ya, dia Anwar Sambutan berjuang di Sulawesi Tenggara di wilayahnya sendiri. Saya wilayah sendiri. Saya di Bekasi. Nah, ya, Bang Saleh ada di Bekasi dan itu wilayah rumah saya di Wanasari. Kita kami tetangga dari dulu. Berapa kali saya sudah sering main ke sini ya. ya, gitu dan memang komunikasi intens saya dengan istrinya Bang Saleh, Bunda Soraya. Jadi ya Iya, iya, iya. jadi uh, kedekatan kami Emosional, emosional itu adalah suatu hubungan, bukan emosi, bukan emosional itu ada suatu ada ke, keterikatan sebagai kekeluargaan. Iya, makanya waktu ke sini dulu itu kan di eh, podcast <tuh> juga, kalau gak salah ya, ya. masalah mas koin ya. Iya, ini ini sebelum kenal ini kan Lombleton. Ini adalah podcast saya kedua dengan uh, Bang Mayor Saleh yang dulu waktu itu saya masih berpikir tentang koin emas. Nah, sekarang kita lebih, lebih meruncing lagi lah Bang Saleh. Ya, lebih hebat lagi, lebih lebih politik. ini uh, tertata lagi Insyaallah ya, Menembang keluarga di Cibitung di Wanajaya. Wanassari. Wanassari. Wana Wana Mencoblos saya guys. <laughs> nggak boleh, diskualifikasi nanti. Oh Nggak gitu ya. boleh. Oh. Nah pokoknya warga nanti kan saya udah kontak sama di ini, Bekasi, Cibitung, Tambun nih ah. Jadi kalau misalkan itu, nah. Peta pemeta pemetaan uh, tentang Euforia ini gini loh bang, saya tuh masih masih belum tahu karena sistem ini tutup terbuka bang. Terbuka, terbuka. Nah, itu kayak gimana ya? Jadi terbuka itu suara terbanyak. Jadi misalnya gini di dapil saya dapil dua itu ada 8. Hmm. ada 8 calegnya dari Gerindra, pak calegnya. Hmm. Hmm. Nah diantara 8 ini kan itu kalau nggak salah satu kursi itu 15.000 atau 25.000 lah itu ya. Heeh heeh. Si satu kursi. Uhum. Nah, misalnya nomor urut pertama dapat 2.000. Heeh. Nomor urut 2 dapat 1.000. Nomor urut 3 dapat 5.000. Oke. Okay. Dan sampai ke bawah. Nah, itu bukan berdasarkan nomor urut tapi berdasarkan siapa yang paling banyak suara di situ. Itu dulu dipenuhi untuk satu kursi. Berapa suara Abang yang butuhkan? Saya butuh sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Ah, karena di sini saya lihat ada inkambeng Haji Jampang. Nah, Haji Jampang. Ada incumbentnya. Kan inkambeng uh -huh. di satu dapil sama saya. Nah, ini saya berharap Haji Jampang tetap lolos, maju, kemudian nambah kursinya Demokrat dua atau tiga. Hmm. Mudah-mudahan saya salah satunya untuk nambah kursi. Nambah kota ya? Nambah kota. Hmm. Kalau bisa delapan delapannya, kenapa tidak? Hmm yang jelas, jangan sampai berkurang kursinya di Anu, Demokrat, yang sudah ada sekarang, itu bertahan, mudah-mudahan di Dapil Dapil bertambah. Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, makanya kalau saya kampanye, selalu kampanye terkait visi misi partai politik. Okay. Nah, tapi khusus di Dapil saya adalah program-program saja. Ah yeah. nah, okay. seperti itu. Pokoknya, uh, semoga menonton nih, Wanasari, saya bagi warga Cibitung mensupport panglima uh, <tuk> besar peta. Ayers saleh insyaallah. Sukses bersama. Ya iyalah Dapil adiknya gimana sih kalau gak ngedukung <tuk> ya kan bangetan gitu kan. Jadi kalau saya tidak didukung ya kan nanti adik saya harus langsung dengan istrinya kutukar pakai supermi. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> tapi ya kan? tetap bangusan tetap Uh, Insya insyaallah di Sulawesi Tenggara, Buton. Ya. Eh, Maju. Sulawesi Selawesi Tenggara. Nah, ya. saya sudah hubungi orang-orang di Sulawesi Tenggara. <tuh> di sana kan ada relawan Ica apa semua. Orang-orang di sana supaya eh uh, mau support Ruslam Buton di sana. Paling support aja. Ya. Karena kedekatan saya bilang lagi emosional itu, apalagi saya buat KTP asli sini loh. Ah. Bang, soalnya di tahun berapa? 2020. 2020, 2020. Saya dari tahun 1990 ada di Cibitung. <tuh> Karena target saya begini, saya ini kan bagaimanapun di, apa, dikenal baik oleh ketua umum partai Demokrat. Hmm. Di AKMIL itu junior saya, adik saya. Hmm. Saya tahu betul, Mas saya itu siapa, saya tahu betul karena saya pernah jadi sinurnya. Hmm. Nah, sekarang ah, ketua umum saya di partai. Nah, di sana juga ada awal Sekjen, adik hmm. saya Mas Jovan. Okay. Ya kan ada juga litingan saya di sana, ada beberapa, ada Mas Sigit juga, eh, ada-ada saya di sana. Saya lihat, niat saya masuk ke Partai Demokrat bukan semata-mata, semata-mata biar bisa menjadi caleg, bukan. Mudah-mudahan, karena saya memiliki persahabatan, pertemanan, dan banyak yang mengenal saya di Indonesia, dari sahabat sampai Merauke sampai luar negeri, saya juga ingin berkontribusi langsung bagaimana Partai Demokrat itu suaranya naik guys banyak di parlemen. Bahkan anggota peta yang ada di Jepang tuh minta supaya dibuatkan Partai Demokrat. Hmm. Di mana-mana dimintakan Partai Demokrat, saya bilang hmm. tunggu dulu karena saya belum tahu prosedurnya, ternyata itu harus per wilayah daftarnya. Hmm. Jadi harapan saya partai ini Ya kan, bukan hanya sekedar-sekedaran saya untuk maju calik setelah itu selesai, bukan. Saya ingin lihat Partai Demokrat itu jaya seperti zamannya SBY. Hmm, 2014 ya pada saat itu? Iya. Yeah. Walaupun mungkin tidak banyak yang bisa saya perbuat, tapi paling tidak orangnya mengenal saya bisa saya arahkan. Saya sedikit banyak, maaf, saya potong Bang Saleh. Apalagi itu, usulang putong juga, kan banyak pengikutnya tuh. Ya, pada saat pembentukan Partai Demokrat itu memang pada saat itu, saya akan berteman sama keponakannya Almarhum Pak Sutan Tugana. Oh ya, Tama Tugana ya, ah, ya, iya. Jadi saya tahu sekali itu pembentukan partai ini Bupati keas, hmm. kan saya dari Bogor. Oh Bogor ya? Nah waktu itu jadi ada Mama Angka saya di Gunung Putri ya, Gunung Putri Eset waktu dan itu satu tetangganya dengan Almarhum Pak Sutan Batugana. Hmm. Nah, mungkin teman saya, Lenny nih, ponak-ponak ada, ya? ada di sini, mungkin dia tahu gimana beliau membentuk Partai Demokrat, dan itu saya ada di situ dengan ini, hmm. saya mengikuti. Gitu. Nah, memang pada saat itu kalau tidak salah, belum belum diindikan uh, Pak SBY, tapi akhirnya muncul Pak SBY. Gitu. Ya. Setahu saya, maaf nih, Pak Muldoko itu memang tidak ada Partai Partai Demokrat, ah, maaf, Pis Pak Muldoko itu, Pak Muldoko itu, itu jadi, Aduh. kalau nggak salah kemarin ya. Maha sudah berapa kali ah. bahas ini sinar saya, abang saya, bapak saya udah sudah sudah seperti menganggap semua sebagai bapak saya. Ya. Saya salut karena Pak Pak Muldoko ini orang yang pintar, pintar cerdas. Peace, Pak Muldoko, Cuma saya netralan aja. Mengganggu. Mas Ahe, Adiknya sendiri Duh. Akhirnya saya berpikir Kalau begini Ini eh, doktrin Agmil Sudah tidak berlaku mm -hmm. Saya bilang mm -hmm. Ya kan Nah dari sinilah kawan Karena saya ini Banyak yang mengenal Saya berjuang Perjuangan saya Muncul lagi Saya sudah berjuang Dari 2015 Ya Muncul lagi Ruslam Butong Yang berjuang Dan otomatis Banyak juga Yang kenal Ruslam Butong Di seluruh Indonesia Harapan saya kawan Karena sekali lagi Niat saya Bukan semata-mata agar bisa... Uh, menjadi anggota Dewan Kelak... Lewat Dewan Kelak, Bukan hanya itu semata-mata itu... Tapi saya... Mudah-mudahan kehadiran saya... Dan kehadiran adik saya, Ruslam Buton... Tidak mengganggu... Yang pasti ya. ke satu... Dan sini saya minta maaf... Saya berbicara... Karena untuk, dan untuk kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi saya minta mohon maaf... Unten, minta maaf Pak Muldoko... Sama-sama <tuh> <tuh> anak bangsa Indonesia... Apalagi... Bapak adalah senior ya senior Wah paling mati ini orang cerdas ya, ya. Adi Makayasa jadi Pak Modok itu Adi Makayasa Pak sby Adi Makayasa hmm. uh, terus Mas Agus Mas Ae Adi Makayasa hmm. terus lettingan saya juga Adi Makayasa hmm. nah ini lengkap sudah nah makanya saya bilang siapapun yang mengenal saya dan se setuju dengan perjuangan saya selama ini sebelum masuk ke partai termasuk perjuangannya Ruslan Buton, ayo kawan, besarkan Partai Demokrat dimanapun saudara berada. Karena apa? Jika partai ini besar dan banyak perwakilannya di parlemen, baik dari DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat dua, karena saya sudah baca 14 program itu, program eh, Partai Demokrat, itu semuanya adalah oh, perjuangan kita. Jadi, Bukan hanya saya masuk seorang diri, tapi yang mengenal saya, ayo bantu saya ya membesarkan partai Demokrat di mana berada tanpa pamrih. Karena saya uh, berjuan juga di dalamnya, walaupun baru, ibaratnya baru lahir. Jelas duluan saya berarti, tapi saya dari partai duluan saya berarti saya. Jadi Bapak, duluan. duluan. Saya. Anian, ini duluan. Duluan. Tidak saya tidak lampung, walaupun tidak ada di susunan struktur, saya sebagai pendiri juga demokras benar karena <laughs> ada di mana itu. Ada di pasar batu ganda sebenarnya. Hmm. Duluan saya berarti bang. Iya. Kaya <laughs> di sini nih. Di sini kan saya baru nih. Ma. Uh -uh. nah. Karena ada bendera partai lain, ya. datanglah, langut tapi tas ini kok banyak sini. sini. Pamis pita, wah, saya juga pingin dong pasang bendera partai Demokrat ya, di rumah ya, saya. Ya, ya, ya, ya. Saya bilang tunggu dulu, bendera terbatas. Jadi ya. ternyata ini banyak, saya mikir kok banyak sekali mau mas partai Demokrat simpatisan ya, hmm. dan dia bangga uh, ada partai bendera partai Demokrat di rumahnya. Saya bilang tunggu dulu, saya hubungi DPC dulu, mudah-mudahan. Saya mau minta seribu seribu bendera. Mm -hmm. Nah bendera bendera partai ya jangan dipasang di tempat-tempat kosong. Mm -hmm. Jadi satu lembar itu harus mewakili satu rumah. Jadi di, mm -hmm. di depan rumah masing-masing. Mm -hmm. Jadi kalau cuma mau dipasang di pinggir jalan biar ramai bagi saya tidak efektif. Mm -hmm. Jadi saya itu misalnya ada seribu bendera berarti ada ya, seribu rumah. Mm -hmm. Nah itu mau ku jalankan program melaut terdekat. Karena saya kan nggak punya duit, jadi baik minta ke DPC. <laughs> Untuk rezeki apa musola sesuatu, Insya Allah. Insya iya. insya itu nanti Allah yang, kalau memang sudah saatnya, sudah saatnya juga. Iya, sama RB juga dengan saya di Muslim Putun Allah, juga sama. Ya. Yang satu yang pasti yang pernah saya jalanin, orang berpikir pada situ saya nyalek kan. Ah. Nah, tapi kan tidak, gitu. cuman yang saya memang uh, pastikan gitu yang saya tawadukan Ya. Keikhlasan hati, Bang. Keikhlasan hati ya. Iya. Istiqomah jalan Bang. terus insya Allah Membangun suatu karakter itu tidak mudah. Betul. Contohnya. Saya saat, saat 90 saya dulu di sini duluan. Iya. Ya tadi 2014, 2013 cepat baru saya duluan. Iya. Saya kan tidak mudah kasih waktu, cuman di sini kita bisa harus mengambil benang merahnya Bang Saleh. Ah. Kalau kita berbicara banyak nih. Jadian kayak teman-teman saya juga lah ya. selek, selek semua nggak jadi Stress Oh stress Oh mm. itu dia eh, Jadi jangan kawan Karena begini <laughs> Ini di rumah saya Saya sama istri saya mm. Maju caleg Saya di perdi tingkat dua Istri saya masuk di perdi tingkat Maju saya tidak <laughs> Maju dulu Karena apa? Istri saya punya komunitas juga mm. Komunitas ibu-ibu Komunitas apa Paling tidak Saya bilang sama istri saya Paling tidak Kehadiranmu Dicalik itu hmm. Itu paling tidak kamu sudah terlibat Ikut membesarkan Partai Demokrat Betul. Kenapa? Partai Demokrat besar Saya sangat bangga Karena apa? Kita tidak tahu nasibnya Mas Ahil ini Entah jadi wak wakil Ya harapan saya Menjadi wakil presiden 2024 Ada orang cerdas Entah tahun berikutnya Kapan jadi presiden Itu saya bangga, karena apa? Paling tidak saya bisa buat di YouTube, wah orang yang pernah saya warnai di dulu adik saya sekarang sudah jadi wakil presiden atau sudah jadi presiden, ku buat konten YouTube-nya. Dulu pelatihnya ya kalau S saya, anonya, ya, kakak, saya, kakak apa, Letting, Kakak Leting ya, ya. Jadi adik-adik saya udah pernah saya uang semua, paling tidak di situ saya bilang hmm. itu wakil presiden kita itu pernah saya warnai walaupun sedikit. Ya. Eh sekarang lah, beberapa sinus saya sudah jadi jin apa, hmm. buat ini pernah saya latih dulu waktu di Reda. itu hmm. situ satu kebanggaan, satu kepuasan. Ya. Nah, dengan cara apa mudah-mudahan kehadiran saya di Demokrat, istri saya ada RB juga, ini mengangkat naik partai ini dan visi misi berjalan lancar ini perjuangan. Hmm. Nah, begitu. Nah, yang masalah lagi kalau masalah itu yang Pak maaf nih Pak Anas Subarni itu tuh kenapa? Ya? Pak Aras dulu itu kan, dulu saya ini kan uh, baru kenal. Ya, saya pura-pura -pura aja, Pak ya. Pak Aras <laughs> dulu kalau nggak salah, beliau <laughs> itu ketua hmm. umum Partai Demokrat okay. di zaman Pak SBY Presiden. Betul. Nah, karena saya juga pernah sempat di Istana Negara 2014 ribu empat belas, pernah diajak sama teman saya masuk, ketemu lah Mas Ahaye, Mas uh -huh. Jopan. Uh -huh. Nah, itu yang selalu saya lihat di YouTube, ya, di iklan-iklan itu uh, motonya demokrat katakan tidak pada korupsi ternyata? nah, ternyata Pak Anas ini terlibat korupsi hmm. dengan beberapa kader demokrat waktu itu ini biar jelas nih, biar jelas ya. okay. nah, Pak SBY selaku presiden, kan harus tegas tuh malu dong, kalau misalnya kader-kader partai demokrat ini korupsi terus Hukumnya. tidak dihukum betul. malulah Pak SBY sebagai presiden maka <tuh> Pak SBY komit siapa pun yang salah hukum hmm. maka dihukumlah uh, ya kan dihukumnya seperti ibu, eh, ibu Angelina Sondak. Betul, Pak ya. Nasarudin Dia ya Bu Angel iya Pak Nasarudin Pak Andi Malarengi. Lalu, Pak Anas Lalu. ini kan akhirnya dihukum betul, betul. nah setelah keluar ada yang masih kembali lagi ke Demokrat seperti Pak Andi Malarengi itu tetap kembali itu mau berjuang. Ya. Kalau Pak Nasarudin dengan Ibu Anjeli Sundak saya nggak tahu. Yang jelas kayaknya sudah tidak di Demokrat. Nah kalau Pak Anas ini saya belum tahu apakah mau kembali lagi ke Partai Demokrat atau di partai lain saya belum tahu. Okay. Yang jelas saya melihat di sini ketegasan Pak SBY tidak pandang bulu dalam hukum, hmm. tidak tawam pilih, gitu. Nah saya masih mau tahu. Uh, sikap pernyataan dari bang Saleh ada statementnya pak Anas Urbaningrum bilang pak SBY harus minta maaf itu bagaimana menurut bang Saleh pak SBY harus minta maaf seharusnya kalau saya pak Anas yang harus minta maaf karena telah melukai semboyan partai Demokrat kalau menurut saya bikin partai baru kan pak Anas sekarang PKN iya. bukan Pertama itu PKN anunya itu Pak Anu Pak Kasih orang Bali itu hmm. okay, tapi orang ya, coba ini. juga itu Nah sekarang untuk yang melihat kata maaf Pak, uh, Pak SB untuk Pak Anas itu Maksud enggak sih? Dalam rangka apa, Pak SB mau minta maaf okay. Apa salahnya Pak SB? Hmm, hmm, hmm. Bahkan Pak SB menyelamatkan partai. Dengan cara apa? Hukum yang salah. Mm -hmm. Seharusnya, karena ini salah dan terbukti salah, makanya dihukum, harusnya dia minta maaf. Minta maaf, pas biaya saya hilap, apa saya ini. Harusnya dia minta maaf. Mm -hmm. Kalau itu dilakukan oleh Pak Anas, saya sangat yakin, sebagi yang besar rakyat Indonesia akan hormat dan salut. Bahwa Pak Anas ternyata mengakui kesalahannya dan minta maaf. Saya yakin sebagian yang besar rakyat Indonesia akan salut dan kasih hormat. Tapi kalau Pak Anas malah sebaliknya yang dilakukan, Pak SBE yang disuruh ini, dimunculkan lah. Akhirnya banyaklah muncul-muncul masa lalu masa, Pak Anas. Contoh, gitu ya. kalau saya korupsi gantung di Monas dan sebagainya. Nyatanya terbukti korupsi? Enggak. Nah, juga akhirnya muncul yang gitu-gitu. Jadi yang masyarakat jadi tidak simpatik, saya lihat. Saya ini, walaupun mungkin baru dua bulan di Demokrat, kalau Pak Anas tiba-tiba datang ke PSEB dan minta maaf, oh, Kohormati oh, betul, para sebelah ini luar biasa. Oke, okay. nah, itu. Jelasnya untuk putra daerah terhebat Sulawesi. Ya, mau bagaimanapun saya sudah hmm. menginjak Pulau Buton ya kan. <laughs> <laughs> Secara dan saya sudah ada anaknya dari palusan Buton ya. Iya, oh, Insyaallah, Allah, masuk surga sudah. Ya. syukur insya Insyaallah. Jadi oh. saya mau memberikan suatu kata kiasan untuk putra daerah Sulawesi Selatan dengan Tenggara-Tenggara dari kasus-kasus yang ada nih Bang hmm. uh, apa namanya anggota Dewan Dewan apa-apa hmm. gitu kan ya um, moto untuk saran saya untuk putra daerah terbaik ini Pak Ruslan dengan Bang Saleh Bang Put Ruslan dengan Bang Saleh ya. yeah. Harus cari kata jagoan jargon yang ah, tidak akhirnya merusak citra sendiri. Jargon-jargon hmm, yang tidak merusak citra sendiri ya. Jangan dibilang nanti kita buat seperti ini akhirnya menjelat lidah dan akhirnya terpuruk. Hmm. Satu lagi, karena putra daerah ini yang berdua ini memang kalau kita tidak melihat keterbatasan masalah finansial, tidak tidak ada finansial kalau tidak ada diikhtiarkan. Pernah satu akan dapat dan datang sendiri kalau kita berikhtiar dengan baik. Betul? Betul. Sip. Nah, jadi tetap maju pantang, ya, pantang mundur. Sungguh matahari itu memang terbit dari timur, maka kami yang lahir dari daerah timur berjuang di barat. Mantap. Salam perubahan untuk perbaikan Anies ae 2024 maka